Ambil nafas dalam-dalam. Lepaskan. Hirup kuat-kuat. Lepaskan. Ambil nafas perlahan-lahan dengan kuat. Lepaskan. Ambil nafas dalam-dalam. Lepaskan. Ambil nafas kuat-kuat. Lepaskan, ambil nafas, lepaskan. Saturasi 100, saya sehat. Ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan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 teman-teman bisa ngelihat ya dari hitungan yang ke 50 tadi kira-kira saturasi saya sudah seratus. Saya akan tunjukkan terus sampai nanti kapan dia turun dari seratus ya. Bimbo satu ini aman untuk semuanya ya, tapi ada yang misalnya bimbo satu ini pusing. Bimbo satu ini kan tarik buang, tarik buang itu aja ya dua ratus kali. Tapi banyak orang yang pak cuma gitu gitu ya begitu olah nafas saya kesemutan, saya kering dingin, nggak apa-apa ya itu wajar ya karena bisa banyak hal peredaran darahnya nggak lancar ya atau ada salah kejepit atau pernah dulu operasi kebas begitu olah nafas oksigen lancar udaranya lancar darahnya lancar kayak kesemutan. kalau kesemutannya kaki kiri tangan kiri tangan kanan bisa digerak-gerakin kalau kesemutanya tangan kanan, tangan kirinya kira-kira kreakin silang, ya. Kalau nggak tahan, nah sekarang udah 99, ya. Nah, kalau saya tarik nafas nanti dia akan 100 lagi. Kalau mukanya kesemutannya nggak tahan, ya udah, ditepuk-tepuk aja, ya. Tapi kalau Wim Hof satu ini pusing, maka berhenti, berhenti, lalu tarik nafas biasa atau tarik nafas pelan-pelan, tarik tarik buangnya imbang. Kayak water breathing tarik pelan pelan, buang pelan pelan ya. Kalau pusing ya, pelan pelan, buang pelan pelan. tapi Kalau cuma kesemutan keringin mau dipukul-pukul, mukanya gini nggak apa-apa ya. Mau malah mencoba keringin, kok saya nggak keringin. Coba anda hisapnya kuat sekali. Kalau perlu sampai hidungnya ini bergetar. Sudah ya kayak. 200 kali. Jadi Bimhof tarik hidung, buangnya mulut. Tarik oksigen, buang CO2. Tarik oksigen, buang CO2. Tarik oksigen, buang CO2. Tapi kalau ada kesemutannya nggak tahan, boleh lebih pelan lagi seperti yang tadi saya peragain. Tarik pelan-pelan, wah. -pelan, tarik pelan-pelan, buangnya kayak orang lega lega, ya leganya itu ingat kalau misalnya kerjaan selesai lega, macet terus lepas dari kemacetan lega, punya tugas selesai lega, nyebrang jembatan yang berbahaya sampai di ujung selesai, aman sekarang lega, nah, itu namanya napas lega, tarik lega, tarik lega, tarik lega. Saya dulu saturasi sering saya ceritakan 95, 94, 96 karena bronkitis 9 tahun. Saya bisa mencapai saturasi 99, 100 itu 1 setengah bulan. Anda bisa bayangin tiap hari latihan 3 jam sekali. Kagak bisa di atas 97. Lalu bisa 97. Lalu bisa 99. Lalu bisa 100 itu tuh waktu 1 setengah bulan karena paru-paru saya pernah Bronkitis sudah lama waktu SD SMP, ya. Sekarang saya akan coba tarik nafas lagi, ya. Nah, teman-teman kalau punya oksimeter bisa mencoba, ya. Misalnya narik kayak pakai jeda ditahan sebentar, ya. Tarik tarik buang mana yang lebih cepat 100 ya tarik tahan sebentar buang mestinya loh ya karena pakai ditahan memberikan waktu lebih untuk serap oksigen tarik buang jadi dikasih jeda sebentar ya udah 100 lagi denyut jantungnya 84 ya ideal 780, ini 100 dengan cepatnya nanti begitu turun saya bicarakan berarti kan nafas biasa ya nafas biasa nafas biasa dia turun 99. sembilan ya saya tarik nafasnya kuat kuat Wah. Wah. ya dulu saya juga berbicara atau berkomentar seperti orang lain yang belum bisa 100. mana bisa sehat pak om 100-nya cuma berapa detik gitu. lah <laughs> ini kan bukan berapa detik bermenit menit audio wimbo satu itu 19 menit kalau tarikan yang ke nih 99 ya. Wah. Wah. Wah, 100 lagi. 100 lagi kalau saturasi 100 berarti kan oksigen banyak banget di darah kalau oksigennya banyak ya pasti tubuhnya alkali dulu saya kalau cek PH kencing pagi-pagi hari itu 5,2 5,3 6,2 ya satu setengah bulan seiring dengan bisa 100% sekarang kalau pagi-pagi kencing tes 7,0 7,2pal bimbo bimbok 12 sampai 8 ya pH darah itu yang ideal 7,35, maksimum 7,45. Jadi urin itu fluktuatif itu normal, ya 5-8 itu normal, bahkan 5 pun 8, tapi mengindikasi bahwa sampahnya banyak banget, asamnya banyak banget yang harus dibuang oleh ginjal, sehingga supaya pH darahnya 7,3-7,45. Tapi kalau pH-nya berhari-hari, pagi, siang, sore, malam, 5-5, ya biasanya pH darahnya bisa 7,2 tiga ya jelek di bawah 7,3 itu jelek harusnya 7,3 7,45 setelah saturasi saya nih ya enggak olah nafas dalam nanti ngobong berbicara nafas biasa gitu ya udah 100 terus ya cukup panjang bisa 100% nah ini juga memperbaiki maka bimbo itu memperbaiki metabolisme sehingga saturasinya maksimal kalau PH enggak ada maksimal, bukan berarti makin tinggi makin bagus enggak. 735, 745. Kalau saturasi ya 100% paling bagus. Begitu saturasinya beres ya. Nah, memberesi saturasi itu paling bagus Linfov. Satu, Linfov dua. Tapi kalau saturasinya udah bagus 99, 100 paling enggak 99 ya. Masuk ya bersamaan nggak apa-apa. Linfov kan makan pagi sebelum makan pagi ya. Nanti jam 9 jam 3 sore sebelum tidur jangan lupa olah nafas MBSR modul empat ke atas ya modul empat itu teorinya autonomic nervous system lalu serial modul empat itu yang olah nafas ketenangan batin sukacita damai sejahtera kegembiraan let go ikhlas karena sambil olah nafas olah rasa ya turun 99 oke okay, cukup saya stop rekamannya dulu ya sebentar saya saraf kejepit, nafas wing 2 bagian paha bokong terasa ketarik-tarik kayak keram kayak kesetrum bagus berarti ngefek ya teruskan latihan sampai nanti kesetrum kesetrumnya hilang Anda sembuh ya tapi kalau nggak kuat tadi bokong kiri tangan kanan gerak gerakin kaki kanan gerak gerakin ya lanjutkan body stretching ya yang yang punya saraf, -saraf kejepit habis olah nafas udah alkali, darahnya lancar segera lanjutkan body stretching Wing bimbo lama lama ngantuk biasa ya itu biasa banget tinggal disimak workshopnya itu saya jelasin mengantuk itu biasa ya dan dijelaskan kenapa nya saya dada saya sakit kencang banget. Nah, kalau dadanya sakit, ya Wimbof 1, satu ribar dua, anda berhenti latihan. Ganti satu hari dua hari modul 4 Kalau dadanya sakit, ya dada kadang kadang berhubungan dengan denyut jantung yang kencangan, ya atau nggak biasa olah nafas seperti orang nggak biasa push up begitu push up, maka tangannya sakit. Nggak biasa tarik nafas. Nah, tadi ya dua kali kan maklumlah makin pelan tarik nafas buang itu kembang maka dadanya sakit ya kita nggak biasa mengembangkan paru-paru sampai sebegitu besarnya ya maka pindah water breathing tarik pelan-pelan buang pelan-pelan nanti kalau udah sakitnya hilang involve lagi sampai nggak sakit ya jadi yang sakit dada banyak sekali keluar ya maka berhenti ya. Nah hal seperti ini sebenarnya dijelaskannya di workshop rekaman workshop kalau ada simak itu pasti sudah mendengarkan dan bagusnya tuh menyimak rekaman sebelum praktek ya sehingga nanti oh, kok begini kok begitu jadi tahu ya Tapi kalau enggak ya minimal ikut pagi begini bagus ya daripada enggak nyimak cuma dapat audionya dadanya sakit terus berhenti olahraga nawasnya nggak enak malah jadi sakit gitu ya padahal itu proses biasa kayak orang enggak biasa Post up, lalu post up ya kak, sakit. Tarik nafas 165, enam lima udah sembilan jantung 75. sampai selesai tetap 99. Ya tadi saya bilang saya butuh waktu satu setengah bulan untuk bisa satu 100. Tapi tunggu dulu ada oximeter yang alatnya memang hanya dua digit, jadi ya hanya bisa 99. Ya mau setahun juga. Ya alatnya ada yang cuma bisa 99. Satu saya saat di tempat yang cuacanya panas 9998. Tapi berlibur sempat dingin. Nah, sebenarnya bukan dinginnya sih. Tempat yang tinggi. Udara itu makin ke atas ya, oksigennya makin tipis sampai nanti di atas. Nah, makanya kalau naik pesawat terbang ya kan, itu tak pesawat terbang itu disirkulasi sambil dikasih oksigen. Kalau sampai ada yang bocor itu pesawat terbang pasti oksigennya drop ada pakai tabung oksigen berlubang begitu ya makin atas oksigennya makin tipis waktu saya ke Amerika saya ke Colorado itu dataran tinggi sudah di Colorado naik gunung ya ya satu lagi saya 9596 tapi olah nafas pentok 98 enggak bisa 100 ya begitu panjangin olah nafasnya baru bisa ya, jadi di tempat yang tinggi itu oksigennya lebih tipis tapi kalau di tempat yang tingginya itu di gunung banyak pohonnya ah, itu akan beda ceritanya ya tapi memang tempat makin tinggi itu udaranya makin tipis ya. saya baca yang wajahku kesemutan setelah 15 atau 20 menit setelah olah nafas limbo dua biasa ya kesemutan itu biasa ya coba simak modulnya workshopnya ya kesemutan biasa bimbo satu pusing tidak biasa bimbo dua pas saat tahan nafas sampai saturasi turun itu kalau bimbo bilang you will be knock out itu kayak kepalanya dipukul buah begitu itu biasa banget jadi kalau mau ada yang bilang namanya ngefly, fly glieng, pusing knock out itu biasa kalau bimbof ngajarinya you will be trikling trikling nah itu trikling trikling itu kesemutan ya <laughs> kesemutan itu biasa ya bahkan kalau fly saya ketakian pengen banget ya jadi anda boleh yuk nge-fly sama Pak Jarod narkoba bukan Bim Hof dua tahan aja sekuatnya ya tapi sekarang saya sudah jarang nge-fly lagi walaupun saturasi 30 gitu, udah nggak nge-fly lagi ya Kecuali saya merem coba merem ya supaya rasa nge-fly merem gitu ya Lalu tahan sekuatnya, "grieng" gitu ya, itu kenapa "grieng" ya, saturasi turun, tapi sekarang udah jarang banget. Dulu saya 80 aja "grieng" gitu, awalnya 90 aja "grieng" gitu ya, itu biasa. Jadi kalau di dua, "grieng" itu biasa, gitu, kayak pusing gitu, kayak hilang sebentar, itu biasa. Satu hari berapa kali orang nafas? "Limbhoff", "Limbhoff" itu "Limbhoff" satu dan dua, ya, boleh salah satu kalau pemula sebelum makan pagi sebelum makan malam ya selebihnya banyak-banyakin water waterbredding kecuali kayak misalnya lagi gulanya rendah tubuhnya belum alkali saturasinya belum 100 mau tiga jam sekali yang Wimbof2 nya cukup sehari dua kali wimbof satunya ini sebenarnya aman ya Anda boleh diperlakukan seperti water waterbredding mau dua jam sekali pun enggak masalah tapi untuk lansia yang punya masalah nah, kalau mau sering-sering, kayaknya anda perlu beli oximeter. Jangan sampai waktu olah nafas itu denyut jantungnya di atas 110. Ya kalau nggak ada masalah dengan jantung, apa-apa. Ada masalah jantung, yang punya masalah jantung beli oximeter. Kalau denyut jantungnya di atas 110, segera tarik nafas, buang nafasnya pelan-pelan. Water breathing. Ya bahkan boleh Biski breathing. Tarik 4, buang 5. Tarik 2, buang 4. Tarik 3, buang 6. Kalau denyut jantungnya naik. ya Selama tidak ada masalah jantung, maka Anda berkali-kali tidak masalah. Ya. Kalau sudah Wim Hof 2, sebenarnya Wim Hof 1 tidak diperlukan lagi. Jadi Wim Hof tidak mengajarkan Wim Hof 1, hanya Wim Hof 2. Tapi kadang dia berolah nafas seperti Wim Hof 1 ini buat persiapan. Ya Biasanya sambil senam, hm, bah, hm, bah, gitu ya. bahkan sampai bilang, kayak ah, Anda lihat, tentara kadang-kadang pasus itu kalau tarik nafasnya bah, bah bah gitu ya itu bimboh ya gitu sambil bunyi gitu buang nafas itu bah bah gitu ya itu kayak bimboh satu ya udah anget udah siap ya udah kayak gerak-gerakin, lalu bimboh dua jadi bimboh satu sebenarnya persiapan bimboh dua tapi karena menarik ya untuk juga melihat saturasi naik maka Vivo satu sebenarnya bisa juga mau tiap hari enaknya Vivo satu nggak pakai nggak pakai klieng, karena saturasi nggak turun malah naik naik naik naik nah maka mau mau mau di mana aja lebih gampang ya kalau misalnya ada di kereta di bus di mobil di setiri orang lain gitu ya tapi kalau nyetir sendiri jangan karena kalau masih ada ringgingan kesemutan kadang kayak kram kram nah pas harus ngerem tapi nggak bisa ngerem repot ya jadi memang tidak disarankan disambi bimbo 2 nggak boleh berdiri Anda bisa roboh waktu saturasinya turun ya itu bimbo dua Anda harus duduk atau tidur bimbo satu mau sambil berdiri pun tidak ya, masalah saya mau nyambil nyapu misalnya biar hemat waktu boleh aja ya oke kita break untuk uh, senam